Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan Pagi siang ini Saya berada di Desa Ngerandu, Kecamatan Kauman Untuk kesempatan kali ini Di dalam video ini Kebetulan saya lagi Ingin membeli bunga Maka dari itu mari kita Jalan-jalan melihat Untuk bunga Apa saja yang ini bosnya jual ataupun stok Sekaligus dengan harganya, mari kita lihat Oke bahan Oke bahan ya bantu pas nih kok, bolong bolong nih lagi kata saya, siapa di tembok bolong bolong neng, tampan ini bunga mawar. Untuk harganya saat Pintar Mas iki? 1,5 foto peteng. 1,5. Ya apik lur. Kene genah. 1.500. Komplit siap 1.500 antar sampai rumah ya antar sampai rumah. Ini dia, Ini sawu iki terus iki lor lur sawu niku masak dalem sawune awet menghasilkan cerone iki 150 lur Bagaimana mas? Pak. Okay. Hmm. Nah Mas. Sini. Iki. Nah, nah. 600. Bunganya ada. 1, 2, 3. Ini putih hijau. Ini Putih katanya. Ungu merah marun. Oh iya. Okay. ini barang ya. Iya. sini ada apa Kambil, kambil. itu nah, ada kambing, durian juga ada, kelengkengnya ada, jambu, kue kayak pucuk merah. nyapa deh, delek kau deh, mau eh? kayaknya boh, ya. ini ada pucuk merah. jambu besar sebagai macam bunga yang tidak tahu namanya ya, gue, sudah nggak apal kalau ingin membeli ataupun sekedar lihat-lihat dan adem pikirannya bisa datang ke tempatnya desa merangu kalau orang balai desa balai desa ngalar terus lubung untuk boseng kok saya coba nanti saya sedikit tanya-tanya sudah berapa tahun usaha tinggi kali bosnya tuh di sana ada jambu. Terus preng. Preng apa Mawar, mawar. Terus berbagai mawar berbagai bunga. Yang sebelah sini ada asem asam, asam. <coughs> Ini ada buah jambu Bu jambu ini lho Halo Bos, minta waktu sebentar tanya-tanya sedikit. Hai Mas. Kalle, Mas Sinton. Terima kasih. Pundi dalam penjelangan Mas. Randu. Randu, gak? Boleh ganggu? Nah, untuk. Mungkin sekitar tiga tahunan, Mas. Tiga tahun, ya. Terus Niki tipe tipe apa pun, Pribon? di rumah aja. Cukup di rumah, ya. Untuk. Promosinya di mana? Di medsos ataupun di ada di WA, di WA. Facebook, Instagram. Oh, ngeteniku ya? ya. Untuk Facebookin apa? Untuk Facebookin apa? Untuk Facebookin jual tanaman bias apa? Jual tanaman bias Untuk ya. Jadi jika ada yang ingin membutuhkan bisa? Untuk nah, bisa apa? Untuk Facebookin apa? Untuk Facebookin apa? Untuk Oh, Oke, okay. dengan Mas Agus di sanggaran Kecamatan Kauman, okay? Siap. Okay, okay. Mas ya. Ya, Oke, ya, ya, ya, ya, ya,